ya saya kalau lupa ya, betul. Wow, oh, Sastera Jepang. Iya hebat hebat oh. mas. Saya senang bertah. Kan dulu sempat ngobrol di awal awal ya, Mas Rinaldi hmm. termasuk yang bertahan di kelas kita. Lanjutkan mas. Alhamdulillah, makasih mas. <laughs> Ayo sedikit berani lagi nih. sampai akhir ya, sampai besok. Serius mas, Sastera Jepang mas. Iya, wah. Oh, bisa ngobrol sama Mas Suryo nih pernah kerja di Jepang ah. ya Mas Rinaldi. Ah. Coba yang jebolan. Nih Honggonya nih Honggo, ano? Nyongonya ini onggonya izin saya mah. gak Enggak karu-karuan. Iya. Semester berapa, Mas, di sana, sastra Jepang? Apa? Semester berapa? Semester 2. semester 2. Oh, baru. Berarti ano pernah ngikut itu nggak Mas? nionggo Noryoku Shiken Mas? Iya, di LPT. Lulus N5 baru N5 alhamdulillah. N5, alhamdulillah. Mantap lumayan lah, mantap. Ajarin dong. N5 <laughs> nanti bertahap-tahap bertahap naik. nggak enggak yeah. langsung N, N4 gitu aja, Mas? N4. Iya. Yeah. Kan syarat lulusnya juga N3. Syarat lulus WC eh, sudah. Oh, N3 minimal ya Lumayan yeah. dari yeah. N3 itu 500 kanji gak saya. Iya, itu gitu. 500 kan. Iya, itu tahu 1000 kosakata, 500 kanji. Iya. Yeah. Iya. Yeah ya itu tahu mas aryo lebih ya, dulu saya pernah ikut cuman nggak lulus yang zaman dulu masih empat level mas jlpt hmm. kalau sekarang kan sudah ada lima level ya lima uh, kalau saya dulu ikut yang sangkyu sangkyu hmm. itu sama kayak n4 sekarang oh. gitu. dulu dari dari sangkyu ke nikyu itu jaraknya jauh banget gitu hmm. kalau kan kalau nikyunya sama kayak n2 sekarang lah seribu kanji lah Nah itu Wih, sulitnya Mas, ampun Ya soalnya Tuh. dari sekarang Sinsinya juga udah kasih tahu Untuk kejar JLPTN 3 Lupa nanti syarat nggak nggak kesusahan katanya kayak gitu Benar-benar, mantap Mas Ya, Insya Allah Mas <laughs> Kenapa kok ngambil sastra Jepang Mas Ada motivasi khusus lah Mas Renaldi Ada, ada lah tentu ada Motivasi wow. dari anime tentunya Wah. perjuangan anime aduh mantap-mantap rasanya itu termotivasi gitu yeah. Mas Ryan juga hobi anime ya uh, ya apa ya terakhir nonton itu mungkin Attack on Titan itu ya terakhir ya itu pun nonton bareng adik-adik adik gitu Mas Titan Titan di Netflix apa ya Attack on the Titan itu anime bukan? Nah, itu kurang tahu itu Mas Mas Renaldi itu ngerti itu. ya betul. Nah, anime itu Eren Yeager Tata, kaya. Oh, tata kaya. Nah, Kalau kalau dulu zaman saya di Jepang itu apa leader saya itu sukanya nonton itu loh apa. Uh, tapi itu adalah masih One Punch Man itu loh Mas. <laughs> salah sih dong One Punch Man tahu ya? Yang gundul jagoannya sekali pukul lawannya mati semua itu loh. Ya yeah, One Punch Man. Yeah. Iya. Lucu juga tuh. Lebih ke komedi itu mah daripada yeah. kayak. gitu. Konyol sih. Iya <laughs> yeah, betul-betul. One Punch Man. terus saya izin itu dulu ya. Mau install Visual Basicnya dulu belum yeah. diinstal. Iya. Silakan di Silakan masal di. Makasih <laughs> ya. Oke. Okay. Sudah sukses Mas Ryan. Nah, ini baru download yang dari Mas Jikman mas saya coba. saya coba. Oh, yang tadinya, anda tahu gagal dah, mas, nggak bisa dibuka. Yang dari Om Arman kan ada installer juga tuh di grup Telegram Mas. G. Nah, itu nggak berhasil tadi yang not responding gitu. Uh, sudah masuk ke setup, sudah masukkan serial number yang muter aja itu not responding nggak enggak selesai-selesai gitu. Tapi sudah di-close uh, no, uh, apa namanya prosesnya sudah ditutup ya. Sudah, sudah ini saya coba-coba pakai yang Mas Keman ya yang dari hmm. YouTube itu berarti dihapus hapus dihapus semua ya mas ya? Hmm, tapi nggak berhasil kayaknya harusnya nggak masuk ya atau harus dihapus dulu, mas ya? Cek dulu ya. Kalau belum, nggak hapus coba dibuka aja mas. Yang tadi diinstal yang not responding. Soalnya punya saya juga gitu, not responding. Nggak saya hapus sih, cuman saya tutup aja close close prosesnya, terus saya buka eh bisa. Iya ya, Kok ya. bisa ya. ya? bisa nih mas. Gak bisa? Bisa bisa. Bisa ya buka ya. Nah, bisa itu. bisa. Cuman nggak tahu sih nanti ke gimana gimana ngerti? Saya juga kayak gitu masalah. Oh, kalau ya udah. moga masalah. Oh, jadi not responding itu ternyata dia selesai Mungkin tuh. Mungkin. Mungkin, Mungkin lah, gak apa. Kita coba dulu minimal sudah ada dua dua jasa kan satu dari pemarman oh. satu dari Matur sunmas di hmm. cup bisa kok bisa kok ini coba ya di project oke bisa bisa alhamdulillah hmm. Share ya. Wah berarti Mas sudah ada calon pengajar tadi klub bahasa Jepang nih basic nih Wah mantap Mas Haryo sama Mas Renaldi yes. Kalau saya nggak anu Mas, nggak baku saya kacau semua nanti oh, ya. Kalau yang apa namanya siang pendidikannya apa itu resmi itu oke lah oke. kan yang penting bisa komunikasi mas misalnya oke. membuka kita biar semangat gitu mas karena kan kadang kita pengen belajar ya cuman nggak tahu mulai dari mana kan gitu mas Aryo Iya, yeah. nah. ya kalau saya sih ada sih buku-buku apa istilahnya buku paketnya itu ada. Saya dulu juga pernah kursus sih mas paket buku itu. Cuman cuman itu level Pake buku Minanuhoeng gua aja mas. Iya <laughs> betul. betul, itu es kan? buku semuanya. Ya. Nihongo, bener gua ya, bener. Buku sejuta umat katanya. Sudah yes. <laughs> oh, <masalah>. bener tuh. <laughs> dulu itu pas di kursus itu cuma sokyu ichi sama sokyu ni sampai situ tapi itu, itu kan masih basic ya uh, sampai sokyu ni sampai dai gojuka sampai apa pelajaran 50 itu kurang gitu loh mas jadi ya lumayan lah daripada nggak sama sekali itu sama kayak n 4 lah kalau kalau bisa menyelesaikan minanoniongo buku satu buku dua kan setelah itu ada terusannya lagi minanoni yang qq ya Mas Aldi Iya betul nah Tapi, itu uh, basicnya juga harus kuat Mas Harim kalau hmm. basicnya uh, apa sih masih agak kalang kabut gitu nanti kedepannya susah hmm. kayak perubahan kosa katanya ya yeah. kata-kata uh, kerja instansitif transitif kayak gitu kan nanti pasal Jepang masih ada perubahannya Gini. untuk dipakai ke tingkat kesopanannya kayak gitu. Benar. Bahasa gitu. ribet, Mas. emang <laughs> emang gitu. sulit. Benar. Duh, ngeri kalau nggak belajar benar-benar aduh. Saya saya akui memang sulit sekali bahasa Jepang. Iya. Kalau benar-benar di kalau benar bahasa Jepang loh ya. Hmm. Kalau asa apa ya? Eh uh, asal ngomong saja sih ya mungkin oke okay lah ya. <tapi>, tapi kalau begitu berhadapan sama orang Jepang asli belum tentu kita ngerti gitu betul-betul nanti uh, mereka akan kasih uh, situ bakal tahu tingkat uh, tingkat kesopanan bahasa kitanya gitu loh yang dipakai so, soalnya bakalan ketahuan gitu yang bisa sama yang benar-benar yang bisa sama yang bisa aja gitu. nah tingkat kesopanan dari bahasa Jepang itu sendiri yang kita pakai gitu loh mas Aryo gitu loh pasti ketahuan Iya Ibaratnya, kalau di bahasa Jawa, itu ada kromo inggil, kromo alus, itu ada mas Rayanti bahasa Jepang. itu Jadi, wah, dipakai banget kalau di sana, di Jepang, benar-benar dipakai semua orang pakai itu. Benar-benar antara apa namanya, bawahan ke atasan, bahasanya beda. Terus dari kita, apa namanya, pelayan sampai ke apa customer pembeli, itu beda juga bahasanya. Iya, benar-benar kayak gitu. Kita, nah, saya juga belajar bahasa Jepang kayak gitu bagaimana cara memperlakukan orang dengan sopan gitu dengan tingkat bahasa yang gimana gitu kan lumayan-lumayan soalnya di, soalnya di sana itu budayanya itu cukup kaku di sana itu di Jepang tuh. jadi kayak gitu dipakai banget jadi semangat lah Mas Renaldi mantap ini guys. ya ya ya ya tenang lah karena saya masih ingat kan ngobrol sama Mas Renaldi itu awal semester ya terus tahu ngambil dua kuliah ya di Unikom sama di Unisia tuh masih bertahan sampai sekarang itu nambah semangat kita mas semangat saya juga nih teman-teman di sini mantap nih mas ini. iya <gır> mas mas Rayan, banyak yang bilang kayak gitu juga tapi saya rasa sendiri sih bukannya senang gitu mas mau kuliah dua itu capek banget, kita. Hmm, banget gitu pakai <gur> banget pasti, pasti. <gur> harus tapi nanti, waktunya gitu ya, kita mau belajar apa kayak gitu Betul. nanti Kayak lulus ini. lulus langsung bebas Mas aman ya ringan ya. nanti doain aja dari empat atau lima tahun ke depan sudah lulus doain aja yang Mas Rayan. yang di yang di Unicom semester berapa sekarang dua beda-beda semesta beda satu semester kok oh iya, iya. Hmm. lebih mudah yang di Unicom sih dan yang pendaftaran iya. di Unicom ada ganjil-genap semuanya rata iya sudah tatap muka mas ya Unikom ya sudah sudah tadi aja baru pulang dari kampus berarti di tempat rame ramai ya sekarang ya. ramai uh, banget ITHP juga sudah ya ITHP ya sudah masuk mereka sudah tatap muka juga tapi pas nanya ke UPI UPI masih online semua oke okay. di mana mas saya nggak ngekos pulang pergi Kalau rumah di Cisarua Lembang aduh gila. lumayan <laughs> agak jauh sih 40 menit menitan mas Raya. <laughs> <laughs> capek pulang pergi ya tiap hari <laughs> lembang lembang beneran mas lembang ya ampun itu mas, Raya, mas, mas Raya, ma Raya. aduh ya permainan kapan tuh main ke Lembang <laughs> <laughs> itu tuh sama kayak ini mas Aryo nah, kalau di Malang tapi Batu tuh masih dekat ya Malang Batu itu tergantung macet apa enggak mas Malang nggak dari Malang ke Batu kan masih dekat itu Mas ini Lembang Mas Bandung Lembang itu nah. kalau macet lumayan tuh iya. Mas Renaldi Iya dekat kalau dari dari tempatnya Mas Rayan Mega Mendung ke Batu dekat Mas oh iya. Ya, kalau Malangnya Malang tempat pertua saya jauh Mas <laughs> iya. karena Mas Renaldi itu melewati banyak objek wisata tuh saya kalau apply kalau satu minggu waduh nggak tahu tuh sampai ke Lembangnya jam berapa ya Mas Renaldi ya <laughs> Oh, mantap semangatnya tinggi mantap iya. saya pikir rumahnya ya di situ lah ya di Bandung Tengah gitu ya Dago atau apa di situ gitu ya atau Aster itu ternyata lembang Kau itu Mas Dahsyat ini kalau udah berhasil perlu chat ya kayaknya Mas ya di... Gimana-gimana? Ini instruksinya Pak. Ini perlu chat ya. Itu kan saja di-chat jika sudah berhasil. Iya, kita chat aja Pak, sudah berhasil. Ya. Saya sudah berhasil menginstal. Sepertinya, tanda kurung ya. Mas Ryan, gini puasa-puasa masih jogging. Mas, masih saya biasanya menjelang buka. Mas, jadi, oh, ah, jadi mungkin lima 10 menit menjelang buka gitu. Saya ya yang penting gerak, Mas Aryo. Mantap, <laughs> keren sih. Iya, jaga-jaga aja, Mas. Jaga-jaga hmm. kita muka-muka sehat gitu ya. Iya, tetap. Gitu, gitu ada kalanya enggak Mas? Suatu hari gitu sibuk, sibuk sekali Sampai enggak sempat olahraga Itu rasanya gimana Mas? Ada enggak rasa seperti itu? Ada Mas, ya badan kurang seger ya. Saya biasanya ya di kamar aja Mas Kalau sampai enggak sempat Saya ada itu tuh, skipping ya Atau yang basic-basic push up, sit up Itu udah cukup sih Mas hmm. Cukup, yang penting ada gerak fisik gitu okay. Karena kita kan duduk nih Mas, seringnya duduk kayak gini tarian nah, ini iya sih penting sih itu Mas, penting banget uh, kadang-kadang okay. iya. yang kalau bagi saya itu yang yang sulit dilawan tuh rasa malesnya Mas ya kalau uh. misalnya nggak nggak melakukan itu uh, untuk memulai itu berat sekali rasanya uh, males ah ya. nanti keringetan nanti mandi lagi nanti uh, ribet gitu <laughs> Iya, ya memang awalnya awalnya males mas tapi iya. lima menit setelah jalan tuh seger badan ya tapi memang ada effort mandi gitu mas ya, nah, nah, nah. ya dan lain-lain. Ini sih, kalau dibilang ada waktu enggak ya sebenarnya kalau diluangin setengah jam itu ya ya ada aja sih sebenarnya waktunya. Iya. <laughs> Setuju. sih ya. Soalnya puasa itu efektif mas, jadi kan kita seharian tuh di di-detox ya terus ditambah olahraga hmm. itu lebih cepat lagi detoxnya detox alami ya lewat puasa itu mas radun-radun apa itu iya. ya mumpung bulan Ramadan maksudnya saya hari biasa itu nggak seperti Mas Hario Mas Hario kan Senin kemis ya saya nggak mas apa itu maksudnya puasa Senin kemis kan rajin Mas Hario di luar Ramadan kan oh. <laughs> kalau saya mumpung-mumpung Ramadan ya Guys. Tambin. <laughs> Kalau saya diet, Mas, biasanya hari-hari itu ya makan saya kurangi, Mas. Soalnya lagi apa? Soalnya malas olahraga jadi ya saya kurangi makan gitu. Eh. Nah, ini ya jendela makan ya, Mas Rion rapihin ya. Ah enggak enggak ada kayak gitu sih, Mas. Saya enggak ngerti sih teknisnya kayak gimana. Cuman hmm. saya uh, bangun tidur itu enggak enggak sarapan. Saya cuman minum air ya cuman apa nyemil satu potong biskuit atau apa gitu. Pokoknya hmm. dirasa enggak lapar. Baru siang saya makan. Kayak gitu malam, sih. Tapi malam berhenti jam makan ah, beratnya. Makannya ya sekitar ya kayak gini jam jam jam 5, jam 7 itu sekitar itulah. Iya. Kalau itu... siang ya jam 12. Stop ya, nasi apa stop ya? Uh, sedikit mas, tetap makan nah. sih saya. Lumayan nah. sih saya berkurang satu nah. bulan 3 kilo empat kilo ada. Uh, saya sudah lakukan ini dari uh, bulan dua bulan yang lalu mas. Oh uh, ya. ya. Bagus, itu sudah benar mas Haryo. Itu yeah. sebenarnya Mas Daran merapkan jendela makan juga. Oh gitu ya. <laughs> cuman ya enggak mm -hmm. yang atlet ya. Kalau seperti Reddy di Cobuser kan mereka cuma makan tuh jam 3 sore yeah. sampai jam 6. Jam 3 sore sampai jam 6 aja. Iya enam malam. Sisanya tuh ya cuman air putih. Terus paling kopi pahit gitu ya. Hmm. Ya kopi pahit Jadi itu ya. yang saya masih belum bisa Mas. Kopi <laughs> pahit fat burner alami itu Mas. Hmm ya memang yang paling bahaya itu gula kan mas mas Harir. oh iya gitu ya iya gitu, jadi gitu. kan kalau mau nurunin berat berarti kan tubuh itu ngambil gula dulu hmm. baru baru lemak mas gitu nanti hmm. baru ngambil lainnya jadi selama gulanya masih tinggi lemaknya tidak akan hilang gitu Jauh oh itu. gitu ya itu saya juga ini sih Uh, Tahunya tahunnya dari apa itu baca-baca ya. Hmm Youtube, itu Beratnya berapa Mas Ryan? Sekarang. ya uh, pandemi kemarin sempat 7, tujuh, hampir 75. Tujuh <laughs> Makanya tadi sudah BMI sudah pernah tahu. Justru, kan? Over justru over ya. Over <laughs> terus saya itu kok suka begah atau Mas ya, sesek gitu. Terus istri saya ngingetin Mas Ryan cara olahraganya, terus makannya agak sembarangan gitu. Hmm. Terus saya langsung, kayak Mas Zaryo berarti mulai awal tahun tuh ada salah satu target lah mengembalikan lagi olahraga dan lain-lain. Sekarang udah 69, Mas. 69. Udah normal lah secara PMI-nya. PMI normal. Iya Mas. Pokoknya normal. <laughs> saya masih obese. obes. Obes. Nah, kemarin itu sempat 95 saya, Mas. Bulan enam, iya, harus sekarang udah delapan delapan delapan delapan lah. Iya, kelihatan ya, Mas Ari? Waduh, gemuk sekali kemarin. Kemarin tuh, Mas, nyempluk. Wah, <tuk> ya? Aduh, mas, oh, mas uh, saya izin lift dulu ya, mau install. Aduh, gak bisa lagi ya, Itu, artinya sama Pak Andri. Jangan-jangan saya sama <tuk> <tuk> Pak Andri itu. <tuk> kalau mas, ada kesulitan ya, di itu mas, wassalamualaikum ya. ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Eh, ini bunda itu nanya ini, uh, link, link, link, link donutnya kemarin mana ya? ada ada ada yang di. Ya. linknya, nah, ada aku download aku. nah ya ya ya, mana ya? masih mas kan itu ya? ya? Ini tuh sebenarnya kelas tuh udah mulai kok belum sih? Uh, nanti mulainya 20-30, bunda. Soalnya uh, oh. kan banyak yang masih teraweh. Gitu. Ya nanti dimulai nih. Pokoknya nginstal dulu. Tadi apa namanya instruksi dari Pak Andri. Kalau bisa 20-30 sudah nginstal semua. Gitu. Oke. Oh, gitu. Dikasih waktu untuk install dulu. Kalau misalnya gagal nanti di Pak serami-rami. Tuh. <laughs> oh, iya tapi. Oh kok saya enggak 6. Waktu meeting saya jam 20.30. Waduh. Mas, lembur, saya ya? coba di, di install dulu ya. Mana linknya ya? Mas Ryan tadi ada linknya? Ada, saya ambilkan yang cari mas. Ibu, okay. uh, bunda pakai ini. bin okay. uh, berapa? 10 ya? 11. Oh, sama okay, kayak masanya. Sama, sama saya berhasil nih ibu. Uh, di install saja bu. Nanti ada semacam not responding terbaca di, dilanjutkan ya sampai dirasa cukup di close. ini saya bisa buka ini saya saya share di sini Bu ya <guruh> saya share di grup aja ya soalnya meetingnya agak penting kan tim kami itu kemarin tuh ada yang meninggal hmm. jadi kayaknya saya nggak bisa nggak ngikut meeting gitu loh malam ini saya share ya bu ya boleh oke okay. aku pikir oh kok 20-30 tapi ini udah udah udah buka gitu roomnya kan saya pikir dipercepat Tapi saya saya error bu cuman saya sengaja masuk tanya-tanya ke Mas Haryo eh berhasil tadi karena saya coba misal sendiri ada kendala saya join gitu ternyata ada Mas Aryo kalian ngobrol dengan berhasil bu ya, bu itu bunda di grup grup wa 402 bunda sudah, sudah disinyal sama mas mas ryan linknya sudah coba grup wa 402 oke okay. terus kok oh, cuma gini doang bukannya gimana? Uh, itu kan nanti ke, ano uh, file zip ya bunda, uh -uh. nah ya, di download aja dulu. Nah. Oke. Okay. Nanti kalau sudah terdownload semua, nggak perlu diekstrak ya Mas Rayan ya. Langsung kita buka open aja dari situ, ya. Loh, saya diekstrak di ya. dulu, ya. oh ekstrak dulu harusnya Mas ya. Saya dulu. Oh Terus bisa berarti? Ya? gitu berarti bisa semua ya, saya saya malah nggak pakai, saya extract langsung oh bisa ya, oh, set up ya. ya berarti ya. dua-duanya bisa mau diekstrak dulu atau langsung tapi ini uh, Google dapat memindah visual basic untuk menunggu virus karena ukuran terlalu besar download ah, aja tetap download aja, saya juga pakai kok ya nanti kalau misalnya nah, trouble, kita trouble sama-sama lah 386 MB ya, besar soalnya uh, iya kayaknya segitu kayaknya oh lumayan ya tapi dia nggak nggak usah pakai yang aplikasi penunjang lainnya ya uh, sejauh ini sih nggak bunda kan kalau nah, yang gitu. kemarin kan pak Ajlan kan pakai download ini pakai exam pakai pakai apa JdG apa itu lagi hmm. gitu jadi kita exam kemarin jadi satu aplikasi downloadnya tiga aplikasi Iya ya soalnya kan mau di connect ke database kalau di pak Ajlan lama downloadnya. Iya Google Drive sekarang agak lemot ya, tahu ya. Dulu kencang sekali. Apa kenal punya kitanya mau penuh kali ya. Eh kok aku bin, kok aku nggak bisa hapus data di Google Drive ya? Itu kenapa ya? Bisa lah bun. Ijuk ya, justru itu kan bisa kan. Biasanya juga bisa kok. Iya. Tiba-tiba ini aku mau ngapus-ngapusin kan sekarang suka ke download otomatis nah, masuk ke Google Drive kan ah. nah maksudnya biar nggak penuh yang yang apa double-double gitu tuh mau aku iniin aku hapus-hapusin hmm. kok nggak bisa ah, ya Pada... kemana itu ya itu file dari share orang ya berarti ya enggak kalang download, Lo otomatis, ke, uh -uh, download hmm. otomatis ke Google Drive eh. Wah, saya nggak pernah merasa penuh nih, soalnya beli yang agak besar kapasitasnya. <laughs> e, ya, caranya tinggal di, di remove aja, Bunda. Klik kanan di foldernya itu atau filenya itu, kan ada menunya keluar. Remove, Bunda, ya. harusnya gitu. Hapus. sama aja, kan? Ah, kalau mungkin setelah remove itu, ha -ha. ya masuknya kayak ke recycle bin, Bunda. Jadi bukan enggak langsung kapus. Kalau di Google Drive itu namanya trash. Jadi uh, kalau di menu utamanya itu kan ada My Drive, komputer, terus apa? Dibagikan kepada saya ya. ya. Jadi yang paling bawah itu ada gambar tong sampah itu loh di, di bagian ya, itu. ya udah, udah. Nah itu harusnya kalau sudah dikosongin situ sudah sudah beres, bunda. Ya, iya justru itu. Nah ini kan udah ke download nih, terus diekstrak? Iya yeah, diekstrak bisa, diekstrak aja gampang soalnya ada file extract itu juga Extract with uh, atau extract, extract all aja? Extract all aja, extract all Iya karena di ini tuh kan yang Windows sebelas tuh agak ini ya, hmm. <laughs> agak beda Itu dalamnya ada folder ya? Iya, <laughs> langsung ke folder gitu kan, pada, kalau, kalau dulu kan langsung start uh, here gitu kan, udah langsung semua iya benar-benar. Jadi nanti kalau sudah di ekstrak ya tinggal jalanin setupnya aja. Terus nanti ini ada serial file file txt ini yang dipakai nanti. Kalau misalnya dimintain serial serial number hmm. ada kan di dalam ekstrakannya itu nanti satu folder sama set up. setup uh, setup apa oh, nya setup exe .exe oh yeah. exe nya ya langsung double klik aja ya. Iya setup. nya double klik aja. Mas Ryan, kopi Mas Ryan. Do, nggak kelihatan kopi saya. Oh, yang setup. Kelihatan kelihatan. Setup terus. Iya. Sudah buka belum? Sudah udah setup. Udah set up. Ah. Uh, set up. Yang atas. Hmm. MCM setup. waduh Saya nggak ngerti. Ini nggak bisa share screen sih soalnya ya. Nggak tahu. Oh, bisa uh, ini yang share screen hanya bisa dosen aja. Oh, berarti ano, uh, belum di permit sama Pak Andri. Ya, belum dibuat multiple. Uh, uh, uh. Kalau itu kan bisa sambil dilihatin ya. Iya. Yeah. Uh, itu ada video anu sih? Video cara instalasi kemarin masih teman juga yang ikutin itu sih haripat ah, kalau sambil nonton video nih hmm. ah, kok dia nggak bisa kan di sini kan dia ada ada ah, yang paling atas tuh kalau ke bawahnya ada WPI 15. belas, penting atas kali yang masih setup setup juga ya? Eh uh, iya kayaknya itu maksudnya pilih pilih fiturnya bunda. Iya kan abis visual basic 6 itu kan setup. Nah ya kan. Ah. Nah kan, kan ini kan bukan banyak nih ada bofi bo eh bioffice, kaman kayak das kayak gitu gitu kan? Uh. ada HTML banyak nih kan? Iya. Yeah, ya. Yeah. Enggak ada pilihan itu ya, tipikal gitu ya tadinya, Tipikal, custom biasanya kan gitu. Ada, mau makan ah, custom, tipikal. Yang tipikal aja, Bunda. Eh, mas Ryan pakai mana? Tipikal apa custom, mas? Tadi. Ya tadi tipikal, tipikal ya. Typical, tipikal ya. aja biar enggak ribet, Bunda. Iya kan diklik nih, visual basic enam. Hmm. Klik double klik kan? Iya, enggak, enggak usah dirubah rubah lah. Intinya seperti itulah, coba dulu. Ya. Nah, itu kan banyak folder tuh. Hmm. Ada BOVIS, BOVIS gitu lah. Terus Kaman, DAS, DASDK, di.com 98. HTML, MS Design kayak gitu. Terus tipikal hmm. ada ya. Wah, saya kurang ngerti, Bunda. Saya biasanya nggak install ya, klik, klik, klik ngikutin. <laughs> aja <tik> ya. <tik> Tadi next. Bunda Ede saya cuma klik-klik aja. Ya, gitu aja Malah not responding gitu Bunda Ede kayak, kayak seperti tidak berhasil gitu ya Nah tadi hmm. saya hampir install ulang Terus kata Mas saya coba cek Mas itu di, Prosesnya di-close ah, di Nah ternyata sudah ada Bunda Ede dan jalan Bunda Ede Saya cuma next next aja sih Bunda Ede Ya berhasil. kayak di-ex gitu kan Kayak di-run gitu kan harusnya Hmm. Ada set setup ya di situ ya Bunda Nadia ya. Masih, coba. Iya. Terbayar ya, Nah setup ini ada nih setup. Langsung folder nah. setup kan? Ya visual basic enam ada setup ya setup. Oh maksudnya di dalam itu toh, dalam foldernya ada banyak file itu toh. Iya iya. Iya itu setup.exe Bunda. Ada iya, kan iya. di dalam situ tuk -tuk, Set, tuk. Setup setup <laughs> setup. iya ada setup tapi .exe-nya enggak ada. .exe-nya enggak ada. Harusnya oh. ada Bunda. Jadi, Karena ada. tiga ada tiga macam setup ini. setup.exe .ini Nih, Nah, ada folder setup. Ya yang tadi, terus oh, bukan, folder up, bukan folder setup Bunda bukan folder setup itu nah terus ada lagi satu lagi, dia kayak ada apa, kayak angka 8 tidur gitu loh, setup biasa kan banyak nih ada setup WIS, ada setup TNDF ada setup nah. biasa oh, yang yang nah. tadi yang 8 tidur Bunda yang oh, icon, okay. nah, itu yang icon yang ada itu merah logo. itu kan nah, itu logo, logonya Visual Basic itu Oh, oh, ya, benar. Oh, uh, iya, uh, yeah. yes kan? Terus, yes, next aja ya. Next, next ada serialnya, ya. terima dulu ya. Exit ya, next. Terus ada please enter your product ID number. Nah, itu ada benda itu ada VP6 serial. Not, apa isi apa? <laughs> Isinya ya, ini, ini saya buat chat ketik aja di sini ya. Ah, uh, coba benda <laughs> aja, bunda, Oke, okay. okay, dia ada dua kolom soalnya yang yang angka 90. di atas paling atas pertama sih. please enter yeah. your product ID number hmm. Ini, 491. Oh 491, 491. Oke okay. Bunda ide jarang install bacakan berarti nih <laughs> ya aku takut suka suka banyak virus empat sembilan satu ya Aduh, empat sembilan satu lima ratus lima belas enam terus your name ini kan ada your name nih Laptop nah. kita bebas bebas Bunda. Heeh. Uh si, bisa, Mas. Udah diinstal. Okay. Okay. Tapi terus diisi enggak yang company name kayak gitu enggak usah ya? Enggak diisi enggak apa-apa, bebas diisi. Kalau misalnya harus diisi terserah diisi siapa aja. misalnya unsia atau apa terserah. Eh, siswa. Tuh, kok dia nggak bisa next-nya yang dia ini. oh, Terus install langsung ya. Next. Next. terus continue ya continue aja coba dulu Bunda di next next kalau ada pilihan tipikal atau custom pilih aja tipikal tapi dia ada produk ID keluar ya hmm. ketika apa itu Bunda hasilnya apa itu? Eh. Kan visual tadi kan di, di continue kan ya? Nah, terus nah ini saya searching for insta ini lagi lagi kan dia di biru gitu kan? Hmm. Nah, terus tipikal custom. Oh, ini berkeluar nah, nih tipikal. tipikal, tipikal aja. Bunda, kalau Mas Rayan kan juga tipikal tuh. bisa jalan kok bisa kebuka tapi nggak tahu ya kebuka Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual Studio, hmm. MSN Ya, yeah. wis abis gini? udah ikutin aja next next next gitu. Oh masih installnya? Ya nunggu aja. Nanti kemungkinan kalau kayak itu kan lagi jalan ya bunda. Mm -mm. Nah. Kayaknya nanti sekitar lima menit ya mungkin ditunggu. Bunda pakai harddisk apa SSD? SSD. SSD? SSD sama SSD ya. Uh, berarti yang utama SSD kan pasti ya. Cepat itu harusnya. Berarti nanti sekitar lima menit kalau sudah. Apa namanya nggak jalan-jalan ya bisa di close lah. Mungkin lima menit 10 menit lah. Nunggunya ya. Hmm. Updating ya. Updating your system dia. Huh, updating? Mm -mm. Ya itu sama kayak saya tuh Bunda are updating, up, updating your system. Iya ya, itu agak lama nanti gitu terus nanti ditutup aja. Kalau saya sih nanti cek di folder ada tuh berhasil Bunda itu meskipun nanti itu gitu dia, terus ya Walaupun dia lama gitu muter-muternya. Ya itu nanti akan gitu terus. Tadi saya join ke Zoom karena mau tanya ini ke Mas Aryo katanya coba dicek Mas di foldernya sudah sudah ada mungkin lah. Hmm. Okay, kalau saya juga sih saya Windows 10 tapi juga kayak gitu nggak selesai selesai saya prosesnya not responding akhirnya saya coba saya close prosesnya ya terus saya coba jalanin uh, linknya karena itu, Windows or, 11 enggak cocok bagaimana ya saya Windows 10 juga sama kayak gitu nah, itu kan soalnya program lama tuh visual basic 6 ini juga mungkin arsitekturnya beda gimana saya nggak ngerti sama sistem baru internet apa pengaruh juga ya Anda nah, sih bukan karena internetnya itu karena beda apa ya beda arsitektur lagi kayaknya jadi link yang ya not responding jadi link yang kita yang kita download ini sebenarnya bagusnya untuk uh, Windows berapa ya? Windows berapa ya dia? 6 itu... 10 kali ya? Hmm, Windows 10 juga sama Bunda. Saya pakai Windows 10. Nah ini kan not nah. Terus diapain? Di-close aja? Ya di-close aja Bunda. Terus nanti dibuka coba. Kan bisa. Diklos. close program ya? Ya. Uh, terus di kelas ada shortcutnya nggak? Bunda, di desktop, ya. di desktop, di langsung ke desktop. Dilarinya ada ya, nah coba dibuka itu. Kalau ada di desktop, di desktop nggak ada. Ah, atau kalau nggak cari di itu pencarian program, apa, apa di start? Namanya? ya? Visual Basic 6.0. Visual Basic, coba dibuka. Sudah ada kan? Visual so Basic folder Visual. ada juga. Hah? Folder? Programnya nggak ada? Oh ada ada ada. ada. Nah, ya itu dibuka coba. What? Pundi Bisa? Bisa ya. Ini kan langsung kayak visual basic itu ada open cancel, help ikan dan sawo aja kali ya apa itu new project oh iya new project ya kali ada ya ya close aja Halaman depannya ya berarti ya udah udah langsung tampilan oh iya sudah sukses berarti sama kayak punya kita kita ini oh ada standar excel kayak gitu gitu ya Ya. ya kalau opennya apa kan ada kalau new project ya new project kali ya eh, apa ya ini tahu-tahu saya sudah ada di sini eh. ya nanti tunggu tunggu instruksi dari Pak Andri selanjutnya kan ini materinya lagi ini, kan... ini tampilannya aku kirim di WA aja kali ya oke okay. Mas Aryo? Oh kayak gitu ya Mas Haryo, mau Mas Aryo mau nanya dong ya yeah, Pemrograman berorientasi objek itu disuruh install itu aja yang di grup telegram itu aja ya Iya yeah. jadi eh, apa bin, kalau nggak salah netbin yang versi 12 okay. nah, terus jdk-jdk hmm. versi berapa ya Pak? terus pokoknya jdk nya terus sama Samp kalau bisa versinya sesuai ya ke sama yang disuruh pas tanya nanti takutnya beda-beda apa namanya beda cara pemakaian gitu menu-menunya biasanya kalau beda versi beda- beda hmm. cara pakai maksudnya ya menu-menunya aja sih biar sama Oh berarti udah berhasil punyaku ya Iya ini sudah berhasil ya Bunda nah, okay. new Project nanti tinggal ya ini sudah, ini sudah sama kok nggak nanti disuruh apa mungkin new standard oh. X ya, atau apa Ganteng nanti gue instruksi Pak Andri. Itu tuh kita buat buat apa sih aplikasi ini tuh? tahu tahu Bunda, saya belum pernah pakai juga cuman install aja. <laughs> <laughs> Mungkin kayak kita Matlab kemarin ikut Matlab kan Bunda? Berdata. Huh? Uh, ya, ya kayak gitu paling. Bikin semacam. Lagi? Kan. <laughs> kan Matlab kemarin bikin aplikasi GUI itu tugas duanya tuh. Yang oh market. yang bikin itu. itu yang hotel yang kayak gitu ya? Nah ya, itu kalau itu beda lagi kalau oh, itu materi pemrograman lanjut Pak Azlan kemarin yang aplikasi hotel ya mungkin semacam itu bener. Itu kan juga pemrograman visual, visual studio kan itu. Visual studio oh, 2010. Oh. Ini kayak iya. Kayaknya, iya kayaknya kemarin bikin deh ini deh. Tapi aku lupa ya buat yang, mana ya. Ya kan itu buat tugas tugas UAS ya, yang aplikasi hotel. Iya kayaknya ya, kalau acara ya. ya. Iya UAS itu, Bunda. Iya. Pemrograman lanjut itu Iya, di SNS label 1 tentang nama, seperti gitu ya. Hmm. Tuh, yuk, izin bertanya lagi. Ini di grup ada tiga yang harus diinstal ya, menurut Arman Widodo? Ya, betul. Betul ya? Eh, yang mana? Maksudnya? Yang di grup pem Telegram. Pemrograman visual atau yang? Oh, pemrograman berorientasi object. BPO oh, yeah. ya. Iya benar. Sama XM. Ya, betul. betul. Tiga-tiganya diinstal, Mas. Oh iya, Sip. makasih Mas Aryo. Saya mau instal hmm. dulu, perlu ada waktu. Ya, ya makasih Mas Ardy. Ya sama-sama. nggak Mas Hikman, kasihan ini Jam berapa di sana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam mas. Ayo. Ya. kira dosen yang mau mulai perkuliahan. <guruh> <Nggak tahu tariw. guruh> Daripada sepi. Ya, tadi sudah saya WA Pak Pak Andri siapa tahuan, no kelupaan beliau. Ya, masih ini. belum dibales. Nah, ini aja mas yang sudah berhasil terkait Zoom ya. nih. Iya. Ngecat di Zoom, ngecat di Zoom nih. Gimana rasanya? AFK kalian mas siap. Iya kayak. Biasanya mahasiswa yang AFK. <laughs> Sekarang gantian ya Ini aja kita isi dengan saya lagi mulai mulai serius kuliah pada AFK. Pelajaran bahasa Jepang aja yuk, kah. pelajaran Bahasa mas mah sama mas Sudah boleh di sini biar saya ajarin aja bahasa Jepang. Sambil nunggu dulu. <laughs> Selamat malam, apa Mas Reo? Selamat malam itu Sugeng dalu. Kan, Pak Robot, malam itu gimana Loh. ya? Mas Ibu, man <tuk> kebanyakan Aduh. mana Kadang nih, ya, biar gak ngantuk, Pak. Aduh, ini kalau bisa gini ya. Mas Ibu, itu gimana? Saya mau tanya sampai hitam. kebanyakan kopi senang itu, Mas. Aduh. Aduh, waalaikumsalam. Membawakan. apa tuh, Mas? Barusan Mas Hikmah tuh bisa muncul filter gitu. Ada ya, di zoomnya ya, ada di Zoom, Pak. Di, di apa di efeknya itu? Mas, video sekarang video. ada ada efek, ada ini, ini pas ya. yang buat ngatur background itu ada video filter, ada avatar, ini yang pakai avatar yang kayak gini nih. Oh, saya kok nggak ada ya. Tapi itu pakai yang zoom dari itu apa? Ah, no, dari Windows. Bukan, oh. bukan Chrome. Iya, mungkin tergantung, tergantung laptop kali ya. Maksudnya kan pakai Windows 11, Mas, Mas Iqman. Oh. Saya Windows 10 masih. Pakai Edge Pak. ya, Mas ya. Cuman ya, atau di mana? Pakai tambahan di Chrome ya? Ata Enggak, kisunnya? udah bawaannya pak. Ini mah. Oh. Oh. <laughs> udah, <laughs> udah bawaannya. <laughs> Aduh. Ini ya? eh, apa ya? Di di video ini ya? So oh, business. video filter. Oke. Okay, okay. Ada, situ kan? Patar baru ini. Mas saya belum ya, ada nih. Mungkin harus update di, kali ya. Di adling mas, mas Hario di bawaan adlingnya sudah ada nih. Oh iya adlingnya sudah ada malah. Iya ini dari adling nih. Waduh. Lucu juga sih. Lucu juga. Harusnya semua gitu ya. pakai filter semua gitu. <laughs> pakai avatar. zaman metaverse ya soalnya. Metaverse. Waduh. Jangan-jangan tahu <tuh> <tuh> sendiri, gimana, Jadi gimana Mas Aryo bahasa saat malamnya bahasa Jepang? Gimana Mas? Iya, benar tadi kata Mas Renaldi "Kombawa, oh kombawa gitu ya?" Biasa ya, yeah. kembawa, kembawa, Mas Hikman gitu ya? Iya. Yeah membawa Mas Iqman di Ambon ya di Maluku ini posisi sekarang di ini di Ambon jadi balik ke Bandungnya kapan Mas Iqman? habis Lebaran paling oh, banget oh, Astaga, lama ya dua bulan sekali Pak gantian Wah luar biasa tapi enak ya Mas bisa apa ya Tugas keliling itu, aduh, ke tempat-tempat baru gitu ya. Ambon itu, seingat saya, termasuk tiga daerah teraman di Indonesia. Betul ya, Bali, Maluku, Ambon ya, sama Kalimantan Utara. Itu tiga daerah dengan tingkat kriminalitas rendah di Indonesia. Itu Bali, Ambon ya. sama Kalimantan Utara. bener ya, Mas? Iya, ya? di, ya, di sini kalau kita nyimpen motor juga sama kuncinya pak di mana aja gitu nggak nah, ada yang hilang, kan? nyuri. Uh, ya sama itu seperti di, di Bali juga gitu ya yeah. di Bali itu saya terakhir ke sana itu pengumumannya bukan jagalah motor anda jadi taruhlah helm di tempat yang aman gitu ya tapi kalau motor dengan kunci itu nggak akan hilang itu <laughs> di pinggir yeah. jalan saya kan punya adik mas masalah masalah ya. kalau di Bandung mah jangan Oh, di mana Di di Bandung mas, itu saya punya tetangga ya. Bahkan motornya itu sudah di dalam pagar mas. Pagarnya itu sudah di kunci Kasihan tetangga baru hilang mas. Itu motornya udah di dalam di dalam pagar itu. Nah kalau di Bali, adik saya kan kuliah di, di Bali ya, itu <tuh> dia cerita suka ninggalin kunci motor itu, nggak nggak pernah hilang mas Aryo Masikman di Bali itu kunci motornya hmm. gantung padahal. nah kalau helm yang yang suka hilang helm ya <laughs> soalnya di sini kalau mencuri eh nggak ada akses lagi harus lewat kapal gitu Pak bakal ketahuan tapi Ambon tenang ya Mas Yikman ya katanya ya sama seperti Bali gitu ya Iya yeah. dong Mas Sikman ya nggak pulang nih jangan-jangan nih. <laughs> Panas, Pak. Di sini panas, oh, ya. beda dengan kandung, ya. <laughs> Di sini, walaupun gak panas-panasan, berteduh tetap ke kulit, tuh hitam, Pak. Bisa, iya. <laughs> Mungkin dikatain Ambon manisnya deh kayak karena gitu. <laughs> Ya ya di, um, di, ini nih Mas Jari, ada ada Korwil Ambon ya Mas Unsyia? Ya? Uh, Ambon bukan ya tapi kayaknya Maluku Selatan deh itu. Eh Maluku Selatan tuh Ambon ya bukan? Sama. Iya saya saya nih di Maluku di Pulau Seram. Pulau Seram. Jadi Mal, Maluku kan cuma dua Maluku sama Maluku Utara. Gitu kan. uh, Mbak Glory Tarub sama Mbak Teresia itu di Maluku tapi nggak tahu Malukunya mana ya, hmm. Jadi, itu itu itu di sana. Mister kopi darat tuh Mas man? <laughs> iya. Sekelas emang Pak? enggak sekelas sih, kelas sebelah empat kosong satu. Empat satu. Iya, tapi <tuh> di, di Msisfo itu sama-sama. Hmm. Assalamualaikum Pak Andri. Wah, nah, habis mandi nih. Jari -jari. Eh, jam, jam berapa Mas Ikman sana? Jam sebelas ya? Sekarang jam sebelas. Mantap. Nah, nah, nah. di kelas apa di prodi lain tuh kan saya amati ada yang dari Dubai ada yang dari Korea itu ya saya, saya perhatikan jam jam kuliahnya kan juga beda tuh mas. jadi kita kuliah di sana malam gitu ya apa hmm. e, suka gitu ya yang yang yang mahasiswa kita yang di luar itu loh mas iya kan banyak juga ada yang di Korea kan banyak tuh terus Dubai ya terus gimana lagi itu ya kemarin waktu apa tuh sharing-sharing itu webinar kemas mereka, ya, mereka pasti oh. juga gitu tuh ya jamnya kuliah oh di sana mungkin jam sudah diniari lebih <laughs> keren loh Mas itu kerasaan cuma unsia yang bisa seperti itu ujiannya kan juga enggak perlu datang onsite kan kalau di universitas terbuka itu kayaknya harus datang onsite ya mas? Datang, kalau teman saya pengalaman UTS UAS harus datang ke kampus itu. Dan tidak ada vikon gini mas Haryo, jadi pelajarnya sendiri ya modul-modul gitu. Atau ketemu di kampus. Jadi tidak tegang ya mas Ryan, mas Haryo, UTS UAS ya sebetulnya ini sih uh, semangatnya yang sama seperti Pak Nadim bilang ya jadi sekarang tuh arahnya student center ya jadi bukan teacher lagi jadi memang kita uh, harus nambah belajar sendiri di luar ya Mas Aryo ya setuju Mas Rayan uh, se jadi ya ini cuman media saja ya untuk membuka jalan kita gitu tapi Vicon ini bagusnya sih jadi, ketemu teman-teman ya. Kalau nggak sama sekali juga, kayak sepi, kayaknya. Gak ya, enak lah, gak ada bondingnya, Mas. Kita, Mas, hmm. bagus lah. Mungkin cuman di unsia ya, yang PJJ yang vikon setiap minggu lah. Cuma, hmm. Cuman, cuma unsia yang ngasih fasilitas gitu. Keren oh, loh. ya ini kan nggak terasa mas kalau lancar 4 tahun udah nggak akan vikon gini lagi kita pasti kangen lah ini mana yeah. ya apa zaman zaman kuliah gitu udah <laughs> masing-masing anu, nanti jadinya ano mas sharing session alumni unsia gitu oh, bisa bisa <laughs> kalau sudah ada alumni Mas, mas Renaldi kayaknya ke Jepang juga nih kalau arahnya, mas. Mas belajar sastra Jepang, ada SI ya. Oh, masih mas. jauh, mas. Uh, <laughs> masih jauh, terasa, 4-5 mas. tahun ke depan jauh, masih lama. Bisa lah. Mantap ya. Sastra Jepang, SI. Usia berapa mas Renaldi? Mohon maaf kalau boleh tahu. Boleh, boleh. Uh, 23. Wow, masih muda sekali. Oh, enggak kan dibanding teman-teman kuliah yang saya saya jauh lebih tua. Nah ya, maksudnya dalam artian masih kesempatannya masih banyak, Mas. Kalau mau ke Jepang itu masih bisa ngincer membuka gakuso, Mas. Apa? Beasiswa pemerintah Jepang itu loh, Mas. Bisa S2. Ke sana. Iya, betul. Jadi research student terus lanjut S2. Wah, mantap apalagi sudah ada basic bahasa Jepang, Mas. Mantap. Amin. Makasih, Mas Hario. Iya. Sama-sama. Hmm. Kalau beasiswa S2 Jepang itu kan maksimal usia 34 empat kalau nggak salah, ketika mengajukan. Jadi, wah wow, masih panjang sekali, Mas. Kita kuliah dikasih uang saku, Mantap. Iya, iya, itu pernah denger sih, Mas. Jadi, kuliah offline terus lanjut usia gitu ya, Mas? Kuliahnya, menurut mantap, seharian full cool itu, Mas. Jadi, yang nggak ada kuliahnya, hari apa Mas Renaldi? hari gak Senin ada. kosong, oh, Senin kosong. kosong. Iya, di sini, di sini, saya oke oke sudah ada partner tapi ya co pilotnya untuk diskusi tugas-tugas yang lain-lain. oh kebanyakan tugasnya mandiri sih. Oh, co pilot tuh maksud saya mungkin calon istri gitu mas. wis buset Jadi, <laughs> ibu negara. itu bisa ini mas mempercepat kelulusan. semua belakangan gampang oh, gitu. itu mas. <laughs> Jangan-jangan mau cari di Jepang sekalian tuh Mas Ryan? Oh ya nggak apa-apa. Ya. Itu mau Mas Ryan tuh Mas. Loh, saya sudah nih Mas. Kami sudah berkeluarga Mas. Sorry sorry. Oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Langsung nikah sama orang Jepang langsung permanen Mas bisanya Mas. Wow, bebas pulang pergi Indonesia Jepang. Memang pengalaman saya itu apa ya Ilmu itu tidak ada yang sia-sia ya Jadi cepat atau lambat itu pasti Oh ini dulu yang kita pelajari ya pakai juga gitu ya Mas Aryo ya yeah. Di kehidupan, di dimanapun lah Di pekerjaan gitu Ilmu, ilmu itu kayak puzzle-puzzle yang kita kumpulkan gitu ya Setiap orang pasti beda-beda nih experience knowledge dikumpulkan nanti jadinya bisa-bisa beda-beda tuh tapi bermanfaat semua dan memang kalau menurut saya belajar itu sampai akhir hayat ya Mas Aryo ya belajar terus sampai dipanggil lah belajar Mas. apapun lah Mas. betul ya Mas ya setuju Mas apalagi dunia teknologi kayak kita ini Mas dunia IT waduh sudah. harus belajar terus masa umur hidup Mas kan luas banget Mas luas banget. Ini kayak Mas Pengaldi ya, saya matikan misalnya beberapa data center itu kan seperti Mitsui itu ya, itu kan dari Jepang itu. Pasti banyak uh, apa butuh resource ya yang paham sistem formasi dan paham bahasa Jepang juga kan untuk hmm. untuk penghubung antara Indonesia dengan dengan Jepang. Dari situ aja udah kebayang itu opportunity, opportunity kan, Mas. Iya. Mantap loh nah, apa engineering di Jepang itu sebenarnya ya kalau kalau saya baca itu dari mana ya. Pokoknya saya pernah lihat datanya. Ya gaji termahal di dunia itu eh, kayak data scientist atau machine learning engineer atau semacam itu paling tinggi itu Jepang Mas, bukan Amerika. Untuk jadi karyawan dong, istilahnya kayak gitu. Wah itu keren sekali itu. Apalagi kan masih usianya masih masih muda, wah kesempatan untuk ke arah sana masih terbuka lebar sekali. Ya kalau ada keinginan ke arah sana gitu. Ya, mudah-mudahan Mas Aryo. Makasih Mas Aryo. Ya, Mantap Aryo nanti. Gimana Mas Tika. Mas Tika saya di sini udah jam 9. Saya mau ganti Jadwal belajar, jadwal oh, silakan. Silakan, ya, mas silakan ya. Iya, iya. izin ya. ya. ya? <laughs> ya, ya. Ya, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, ya belajar, jadwal oh. belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal belajar, jadwal jadwal itu. Harusnya ya, tapi, tapi gak tahu ini maksud tadi itu Pak Pandri bilang Nanti ini saya mulai jam 20.30 aja ya gitu kan Kata Pak Andri Ya ini ada ikmahnya mas, minimal sudah terinstall nih <laughs> Kalau gak disuruh gini, mungkin installnya nanti-nanti ya <laughs> Kemarin Mas Rayan kemarin Anu ya, yang saya kasih linknya tentang pendaftaran kampus di Swedia ya, itu belum kriterianya kurang spesifik ya Mas ya kayaknya? ini Iya Mas, belum belum ini sih belum terlihat. Cuman Muhammad saya tidak tidak ini sih Mas tidak terlalu ketat ya tidak begitu melihat background mm -hmm. formal Mas nanti experience apa itu yang lihat Mas Aryo apa sih istilahnya itu essay SI ya essay SI. apa itu namanya Mas mm -hmm. lupa saya itu kemauan ya dilihat biasanya dicoba dulu ya Mas ya, ya Mas coba kan banyak Mas Universitas di sana <laughs> benar, benar yang penting masuk dulu Mas di gimana Mas Ikman masih bangun? Udah malah double Mas ini Mas, sekarang masih. Mas. Masih Pak, tambah panas e, ini malah kayaknya nih. E, e. Iya, Mas Ikman itu ini Mas, di kalau di sana, di, di divisi apa Mas itu Mas? Di bidang apa Mas? Saya di mas ini ya, service, ini service, Pio service Pak. Servis apa Mas? Lagi JP ini sumur, Pak. Sumur, sumur minyak, Mas. Uh -uh. Wih, di drilling, drill di lepas pantai, Mas? Enggak sih, tapi ya yang di mah di onsor, Pak. Oh, di yang di daratnya ya? Tapi saya mau bagian hmm. support aja, support. Sekarang mah lagi ini sih, lagi apa, lagi nyerpis aja, nyerpis sumur yang udah jadi. Ada ya kilang minyak di Ambon ya Mas ya? Di Ambon, nggak tahu kalau di Ambonnya. Nah, itu sumurnya untuk apa Mas? Apa Sumur minyak maksudnya itu? Iya, sumur minyak. Wow. Pertamina Mas ya? Di situ tuh apa? sama ini sama kares kares hmm. kares perusahaan mana ya mas kares itu kalau dulunya di sini tuh apa namanya apa eh uh, apa namanya jadi perusahaannya bisa di ini sih bisa dibeli gitu sekarang yeah, yang yeah. yang bisa, kares iya yeah, iya yeah itu kan sepemahaman saya mas dari dulu itu kan problemnya kita ya itu uh, memonitor real time mas jadi uh, antara minyak yang disedot itu uh, kan datanya seringnya nggak akurat tuh mas mas Higman. jadi nanti itu bisa untuk tugas akhir tuh mas ikman jadi kan sebetulnya kalau kalau yang ini ya uh, konsep awam saya itu bayangan saya di pipa itu bisa diberikan sensor gitu ya, nah terus kita itu bisa monitor gitu secara real time ya berapa barel gitu ya minyak yang disedot gitu ya. Nah setahu saya itu nggak hmm, tahu ya apa sudah akurat ya seperti itu data-data produksi barel kita gitu ya setiap hari di Indonesia gitu Mas Hikman. Nggak tahu kalau sumurnya itu ada sensornya nggak Mas Sumur yang di Mas Hikman itu? Yang, yang Pertamina kayaknya ada sih pak yang pertamina kalau, kalau kita, yang punya mas sigman kita juga e, banyak sih divisinya ada yang ke yang di sulawesi yang dimana itu kebanyakan sama pertamina tapi kebetulan hmm. lagi di sini kalau yang pertamina itu bisa dimonitor mas sigman berapa barel setiap hari yang diambil tuh kalau yang pertamina di... Coba. kalau di sini masih pakai Oil shaker kayak orang itu oh, mau ngukur manual ya, Mas? Ya, mungkin di apa, di, apa, Mas? Gimana kalau manual tuh? Berapa <laughs> barel minyaknya disedot tuh? Gimana caranya kalau manual? gak ada sensornya gitu ya? Mm -mm. Jadi, para hari itu kan eh, ada yang keluar tuh minyak sama air gitu kan? Hmm. Nanti kita tampung di bak gitu, ada penampungannya terus kita ada eh, kayak eh, pasta buat eh, ukur eh, apa ketinggian si minyak sama airnya itu berapa senti gitu per ini untuk ngitung, ngitung volumenya kayak gitu jadi di akumulasi aja tiap hari wah itu udah bisa jadi TA tuh Mas Ikman bangun sistem informasi untuk memonitor berapa barel ya produksi minyak di tempat masikman tuh bisa jadi TA atau apa itu KKM mas istilahnya saya kok lupa kerja praktek ya mas rio oh iya. ya nah, itu aja mas jadikan kerja ini nanti realist kan itu menarik itu dan itu kalau jalan mas itu banyak yang mau beli tuh nanti produksinya apa produk sensornya masikman tuh ya sudah sampai aplikasinya sampai dashboard <laughs> yang beli bukan hanya orang Indonesia Mas itu perusahaan asing juga pasti ngejar Mas Hikman tuh kalau punya sensor yang sudah end-to-end -end gitu ya ya Mas Haryo, ya minyak bisa-bisa di hire Vladimir Putin nanti Mas Hikman ini ya, untuk bantu kilang-kilang minyak di Rusia nanti apalagi kalau harganya bersaing wah rebutan tapi katanya yang di sini juga dijualnya itu ke Cina, apanya Mas. Minyaknya Mas, tiap Mas, ya, ya, ya, bulan sekali kayak gitu jadi dulunya tuh di sini tuh si minyak itu bagus malahan di sini sampai punya apa ke bandara sendiri gitu kayak gitu fasilitasnya udah keren lah dulu tapi sekarang jadi tinggal gak tahu apa pengelolaannya yang kurang baik atau gimana sekarang jadi lagi jelek-jeleknya makanya kita ke sini gitu buat ningkatin apa produktivitasnya gitu kayak gitu Ya, ya entahlah lah, Mas Hikman di sana. Nanti nyalir terus lagi, itu Mas. Minyaknya, berkahnya Mas Hikman itu. Saya mah kerjanya cuma jadi ini aja, Mas. Cuma jadi teknisi elektrik aja, support orang-orang uh, yang bagian di sini. Kita tuh uh, ada bagian lab gitu kan, terus ada operator buat uh, injek. Uh, kita kan pakai kita nginjek di atur gitu ya ya mirip seperti Mas Haryo ya dulu juga sempat di pabrik ya Mas ya di Jepang ya Mas ya Iya Mas dengan mesin juga ya Mas Haryo sehari-hari ya ketemunya ya Iya ya kebetulan kita ada di apa ya line pengelasan mas pasti itu mas jadi ya kerjanya sama robot-robot sih ada leadernya ada kita staff-staff yang produksi jadi kita tinggal ngerjakan pakai mesin itu robot itu gitu Cuman ya kadang-kadang pakai itu mas kalau apa maksudnya ada beberapa pesanan yang pesanan dari vendor yang nggak terlalu banyak itu di, dikerjakan pakai tangan, mas, Ngelas tangan, gitu. Iya, saya area-area yang sulit harus pakai orang itu ya, bisa pakai yang mesin. Iya, iya betul. Jadi ada beberapa Bagian yang eh, kita pakai robot gitu, rapat titik gitu, terus habis itu ada titik yang sulit dijangkau. Pakai robot, eh, kita pakai tangan <tuh> gitu. Kalau di pelajaran RPL, maksudnya kan untuk menggerakkan robot itu pasti ada softwarenya maksudnya itu. Masuk ke ya. embedded mungkin ya? Embedded software? Kayaknya ya. gitu sih. <tuh> karena ada remote itu, Mas. Jadi uh, ya diprogram juga, cuman saya itu enggak terlalu ngerti, Mas. Ya. Diajarin sih saya cara programnya kalau misalnya terjadi error atau apa. Cuman itu sudah kayak rutinitas aja, Mas. Kalau error begini, uh, kita programnya kayak gini. Uh, pakai bahasa pemrograman apa ya? Mungkin seperti assembly nah, kali ya? Kayaknya sih jangan jangan si plus plus itu C++ gitu ya, ya kan. kalau si masih kelihatan <laughs> itu kita, kayak move move gitu loh mas, uh, move titik ini titik itu kayak gitu ya semacam itu yeah. bukan bukan bukan pemrograman yang apa level tinggi seperti si plus plus Java itu enggak Jadi, entah entah itu bahasa mesin gitu. bahasa yang memang didesain untuk mesin itu mungkin mas ya Mungkin, mungkin. Saya lupa mesin apa sih itu. Pokoknya sin robot. Wih, itu kalau yang bisa menguasai bahasa itu juga pasti bakal dicari ya. Kan robotnya banyak dipakai ya. di mana-mana itu kan. iya nah, yang biasanya kalau misalnya saya ada kesulitan, saya panggil leader saya gitu. <laughs> Minta tolong. <laughs> Jadi seperti itu. Dia pinter sekali itu. Programmernya. Seperti itu saya kan cuma anak buah mas ya kalau di di apa tuh infrastruktur seperti server kan ada mas beberapa bahasa itu yang memang ya khusus untuk si perangkat itu ya seperti IBM itu kan ada bahasa RPG mas RPG itu ya memang untuk eh, apa ya jalannya hanya di infrastrukturnya IPM nah itu langka Mas maksudnya makanya perusahaan tuh sekarang itu menghindari menggunakan IPM tuh karena ya itu tadi Mas yang menguasai RPG kan ya siapa kan sekarang sudah nggak populer kan Mas. Jadi Nama. membangun aplikasi di atas uh, IPM Mas itu berarti si bahasanya itu pakai RPG Mas. Nama bahasanya RPG ya? RPG, ya. RPG beneran gini tulisannya. Ya. RPG language, uh, saya nggak tahu. Uh, IBM makanya, ya punya ini. IBM. Hmm. Iya, ya. oh, makanya kalau, kalau ada pengembangan yang sudah terlanjur ya, itu based on IBM. Nah cari orang yang paham itu ya, RPG itu langka ya mas ya di Indonesia. Kalau Python apa mungkin PHP populer itu ya banyak mungkin sekarang tapi luar RPG ini ya mungkin bisa Harang. dihitung ya mantap tapi ular mahal ini Mas jarang soalnya yang bisa IBM <laughs> sudah terkenal mahal lah itu <laughs> ya bahasanya model-model gini nih mirip-mirip nih kayak gini-gini nih tapi lebih nggak bisa dibaca kayaknya itu mesin itu. Hm, ya makanya apa ya opportunity di kuliah di S itu peluang itu besar banget ya. Dan enggak mungkin kita menguasai semua, memang memang harus pilih gitu ya. Fokusnya mau di mana gitu ya. Benar. Menekuni yang mana. Kalau kita pengen bisa semua ya pasti stres ya. <laughs> iya. Bener Mas Rayan. itu awal-awal saya kuliah S ini saya pikir wah ini enak, nih saya ingin bisa ini, bisa itu, begitu dipelajari kulitnya aja sudah pusing saya, waduh ini, <laughs> mana bisa, <laughs> pusing. luas banget, jadi makanya tergantung passion ya, kalau yang suka memimpin ya project manager itu kan juga banyak nyari ya, project manager. Project IT ya kalau yang suka developer ya tinggal pilih ya bahasa platform yang di, di, diinginkan Kalau yang suka keamanan ya fokus ya di security nah, Banyak kok jadi makanya eh, nanti tergantung passion sih Sukanya kemana gitu ya <laughs> Iya tapi orang awam itu ya mas ya kadang-kadang itu menganggap ya Kita kuliah IT itu bisa semuanya ya jadi kadang-kadang oh. ada, ada kerabat gitu minta tolong Mas bisa nggak ini bobolin ini Mas bisa nggak ini misalnya ini dibantu apa namanya eh ya intinya hal-hal yang pem pembobol-membobol gitu mas ini bisa postingkan ke sini mas tapi dibobol gitu kirain saya ini hacker kali ya teman ada pengalaman lucu Mas Aduh. jadi ada saya kan di tempat kerja saya kan hampir ya ada lah yang sama-sama cukup lama ya puluhan tahun gitu. Temen saya itu Mas bayangkan kan. Itu sama klien tuh disuruh ngangkat printer. <laughs> Padahal teman saya itu levelnya udah senior gitu. Mas-mas, kan kita kan lalu ini bantuin angkat printer, bayangkan kan, Mas. <laughs> saya ketawa aja. Jadi, jadi dikira, dikira orang IT itu semua gitu ya, mas, bisa <laughs> sampai urusan printer tuh disuruh ngangkat kita, gitu, Mas pada uh, level teman saya itu udah senior mas, Malah saya ya levelnya sudah strategis gitu ya. Nah, ya. <laughs> e, itu itu real real case mas, itu beneran terjadi. saya bantu saya sebut aja ini direkam nggak sih? jangan eh, deh. ya pokoknya ini institusi lah, institusi besar lah ya. Nah, kayak gitu mas, divisi nya dikira <laughs> ngurusin printer gitu mas. padahal hmm pekerjaan kita juga nggak ada kaitannya Mas lebih ke perencanaan gitu ya Iya itu kenyataan Mas kayak gitu Saya kadang selalu membutuhkan HP Makanya itu tapi kadang gitu. orang awam itu gitu menganggapnya itu apa ya itu berarti kenapa itu Mas apa pemahaman tentang dunia IT juga buat orang awam itu seperti itu ya yang mungkin enggak paham kalau IT itu luas juga gitu mas ya. Jadi jelas ya. kita superman gitu bisa semuanya gitu. Iya begitu, begitu begitu tahu dunia IT itu waduh ternyata yang benar luas sekali ya. Di dunia kita sendiri ini aja uh, masuk pelajaran kayak uh, e-business, business intelligence itu aja kalau dipelajari benar bisa habis waktu seumur hidup ya mas waduh nah, iya Mas kan, pasti IT manajemen ini juga luas sekali nih luas nah. Nah. Nah. Nah. Nah. tapi kalau misalnya kita ya setelah selesai dari sini kita mintiknya ke data science itu salah arah enggak Mas? Ya enggak Atau itu, memang mas. Nah. masih relevan Relevan banget data science itu kalau pemahaman saya mas, teman-teman sekitar saya itu enggak, enggak, enggak hanya orang SI mas, sama TI ada jurusan fisika ya, bahkan matematik, itu biologi mas bahkan hmm. ada yang eh, bahasa mas, sastra Inggris yeah. karena sebetulnya itu kan ini mas, eh, mat, eh, statistik kan, lalu ada pro programming ya satu lagi itu uh, subjek ini objeknya ya misalnya yeah. kalau data science di perbankan ya kita harus tahu perbankan kalau di minyak yeah. kita harus tahu konteksnya minyak jadi sebenarnya selama kita bisa uh, ini statistik yang basic saja mas selalu regresi uh, yeah. ya kayak gitu itu uh, terus ini satu lagi tadi ya yeah, uh, pemrogramming uh, itu sudah bisa mas. Uh, yeah di lapangan gitu loh, mas mas kalau kalau apa pengalaman saya ketemu itu berbagai ini mas berbagai background sekarang itu jadi tadi tergantung passion ya jadi multidisiplin banget sekarang mas Aryo malah saya amati kan banyak kayak founder-foundernya gojek itu kan mereka ada yang bisa seni mas ya tapi suka ngoding juga gitu ya yeah. tapi dia seni gitu ya tergambar gambar ada yang gitu ya, yang dari manajemen gitu bisa bikin konsep. Intinya sih sebenarnya dari kita jangan membatasi ya, menurut saya jangan jangan bilang nggak bisa dulu gitu. <laughs> kalau dari awal udah bilang nggak bisa dulu ya nggak bisa dulu sih. Hmm. Benar juga sih mas. Setujuh. Tapi kalau Mas Aryo bilang arahnya ke data science itu masih relevan dunia kekurangan mas itu rebutan ya. kan di bawahnya data sensor ada data engineer mas yang sekedar mengkolek data ya menyiapkan nanti baru data science nanti akan mengolah bisa data engineer saja itu sudah jadi rebutan mas sekarang data engineer itu yang bagian itu ya mas ya yang apa Bikin database terus ngerapiin data itu ya bukan? Ya minimal dia collecting data mas membersihkan data ya sampai siap digunakan ya, Susah kan? juga loh, mas harus menguasai SQL bener kan ya? Ya yang paling basic tadi case yang masih man, ya Gimana caranya kita bisa Kalau Pak Ucuk kan bilangnya kan sebetulnya business intelligence itu dimulai dengan Datanya harus ada dulu kan gitu ya Tadi hmm. ada produksi barel yang kata Mas man, masih manual ya. Nah itu gimana caranya? Sebenarnya bisa otomatis ya suku syukur diambil. Baru nanti kita bisa analisa. Betul hmm. Jadi luas-luas eh, Mas iya <laughs> Ini sudah hampir setengah sepuluh nih nah, iya, makanya. Apakah ada kabar Mas dari Pak Andri? Gak ada, Gak ada. Gimana ini? Mungkin ke tiduran ya Pak Andri. Mungkin bisa ya, apa, apa, lift ya? Ya? Lift apa? Apa ya? Gimana ya? Live sih, Gak apa-apa ya. Kalau live apa? apa-apa sih. Seharusnya. kan hari ini kan topiknya kan installasi. instalasi. Iya harusnya. Oh. Yang diharapkan Pak Andri itu kan teman-teman eh, sudah bisa menginstal. Jadi itu aja sih. Bagaimana teman-teman? Oh, iya yang nggak bisa sharing mungkin ya, kayak ya. Gitu. Hmm, ini teman-teman ya, -teman udah bisa kamen. semua kan ya? Mas, Mas, Mas Prawito, Mas Imar, Is, Ismar ya. Wanto, ini yang di, di Jogja ya Mas ya? Mas Alfa oh, Mas Ya betul Mas. Oh ya. Nah ini Mas Ismar ini Jogjanya neng Dimas, di mana Mas? Dimana, Mas? Oh, Jogjanya Bantul Mas. Bantul. Saya istri saya di Nologaten Mas tahu ya Mas. Teten tahu Mas. Tapi agak jauh nih. Ah, di belakangnya baru kemana saya kalau mudik atau 2-3 minggu lalu saya baru mampir mertua dulu sebelum puasa itu Mas. Pak Jogja kabar-kabar Mas? Nanti bisa ketemu. Oh, siap, siap lah. Kita minum kopi jos ya Mas. Oke Mas. Asli Jogja ya Mas ya? Mas Ismar nah, ya iya. Semangat Mas, enak-enak nih kalau kuliah di Indonesia Mas atau lulus aja. Iya Mas ya. Tapi dengar ini ya ceritanya Mas Ismar jadi IT sendirian di perusahaannya Mas Mawak salah handle ya, semua ya? Iya kurang lebih sama Mas, tapi ada tim juga. Oh, ada 5 tim. Uh, perusahaan apa ya Mas ya? Industrinya apa ya? Garment Mas. Oh Garment, wah mantap. IT-nya ada juga Mas ya, divisinya ya? Ada Mas, divisi sendiri. Ada tim juga, jaringan, support, programming. Wah berarti Garment-nya sudah ini ya? Kalau programming ini untuk apa, Mas? Kalau di Carmen Mas? Programming ya untuk kalau itu, Mas. Kalau ada permintaan dari produksi atau departemen terkait minta aplikasi. Kayak program payroll. Sampai bikin aplikasi sendiri yang ada siap lagi ada, ada berapa programmernya, Mas? Di situ? Programmernya ada tiga, Mas. Termasuk Mas Ismaranto. Ya. Wah, luar biasa. Mantap. Pas pakai ini. Listop, Mas ngoding apa Mas bahasanya Mas? Kalau sekarang sih paling sering tuh pakai VB Mas. TV. VBI ini bukan ya? VBI 6 ini bukan ya? Bukan Mas VBE, Mas. Jadul kok, Mas. TVE ya. TVE sekarang jasa. Ah. Oh, PBA, ya. software sekarang, Mas? Oh, software. Ini Mas ya, eh uh, gitu, ya. Oh, ERP hmm. juga. Oh, pakai apa, Mas? kita ya nya dari India Mas beli uh apa <laughs> juhu, juhu. juhu. mas itu apa? mungkin enggak. orang terkenal oh. ya Mas oh ya ampun sampai-sampai beli pun dari India ya luar biasa orang-orang India <laughs> Malum, mas orang Garmen kan India mas. India minded oh iya iya iya iya ini ya uh, Direksinya banyak orang India mungkin ya bener Mas walah oh, pantes jadi bawa pro aplikasinya dari sana ya ini ya mas klot ya mas tinggal pakai gitu ya, ya tinggal pakai mas oh namanya apa mas ini buat wawasan kita juga double mas BFE nah, boleh dicat mas minta tolong mas ini biar namanya. kita nambah ada ya sampai ini loh mas kita impor pro apa pro impor software dari India ini untuk iya, mas. yang luar biasa, nih, WFX ya. Oh, WFX Cloud ya, mas ya. WFX Cloud Ini mungkin Cloud ini ya, ini ya. Oh iya, for fashion business lo ada ya. Ada. Mas. Product development built for fashion team. Ya ampun, oh nol mas, hari coba diklik ini mas. <laughs> luar biasa ya, teman-teman Ini kok lihat dari tampilan depannya tuh tidak kelihatan dari India ini, mas. Tapi India <tapi> itu, mas sangar ya ini ini loh yang sebetulnya kita harus tiru ya produk-produk kita itu begitu dibuka itu memang dia kelihatannya global gitu ya mas mas Wanto ya nggak kelihatan ini kalau, kalau punya India nih serius nih kalau dibuka websitenya seperti punyanya misalnya yur apa Amerika atau Eropa gitu ya mas ya betul mas malah betul, mas. kalau menurut aku mas saran mas kalau mungkin kalau udah di umurnya kita itu di IT itu mending uh, fokusnya ke sistem mas, jadi programming, hmm. supporting itu mending better ke uh, yang masih muda-muda mas. Oh ya, kayak mas Arya ya mas ya, mas Arya masih muda ini tujuh belas tahun. <laughs> iya, tujuh belas tahun separuhnya ya mas ya. Banyak sistem mas, petrol, ERP itu mas peluangnya lebih besar ya mas. Iya iya iya betul betul mas. Iya ini uh targetnya Kok bisa gitu ya, masih nggak kelihatan nih dari India. Nih, kita dilihat di kontaknya pun nggak kelihatan iya. dari India. Nih, ndak mencantumkan India sama sekali. Dia, tapi, ya mas, tapi orang India itu, hmm, ya. caranya gitu ya. Jadi, di bawah aplikasi dari dari negaranya, Mas ya. Orang India tuh meskipun jago nari-nari tapi artinya juga bagus ya Mas Santo ya. Yeah. Hmm. India itu paling bagus <laughs> itu mas mencetak CEO mas. Iya yeah, benar. ya CEO nya Google juga dari sana. Iya. Yeah. Amazon juga mas. Apa? Iya. Yeah. Banyak kan. Yeah, Microsoft Satya Nadella. Ya, Dia mas. India semua. Iya <laughs> yeah, kalau kita lo apa namanya cari apa namanya istilahnya eh uh, tentang IT-IT tutorial itu paling banyak itu India, India. bener mas YouTube itu cuman ya Tapi agak... kalau kata orang teman-teman India yang di sini mas, di, apa uh, pendidikannya masih bagus Indonesia loh mas kalau soal IT, masa, bener dari kata -kata. apanya mas maksudnya lebih bagusnya itu dari sisi programming dan sebagainya masih bagusan kita. Huh? Kalau di desa kan biasanya tak programmer teman mas. Kalau di sana itu programmer jarang. Mas. Masa sih? Hmm. Kayak ya kaya dari tutorialnya kayak seolah-olah mereka itu konsepnya itu ya. paham bener gitu. Seolah-olah. Ada teman nih orang India juga IT mas. Katanya pendidikannya masih bagus di Indonesia. Oh iya. banyak mungkin daya saing kali mas, ya. Daya saing mereka lebih tinggi kalau ya, mas. India tuh menurut saya salah satu kelebihannya mas mereka memang bahasa Inggris kan jadi bahasa, bahasa ibu bahasa oh, iya. ibu itu satu mas meskipun sebenarnya bahasa yang mas waktu pasti tahu lah bahasa Inggrisnya kan juga aksen India gitulah ya mas ya enggak enggak enggak bagus-bagus amat gitu ya. Gitu, mas, nah, mas. Uh, uh, I have to tell you something. Nah itulah kurang lebih. <laughs> talk home without apa banyak <laughs> itu kerasa banget ya eh. wah India ini. <laughs> biar mukanya nggak kelihatan oh India terus mereka kan ini mas, salary juga mirip sama kita kan nggak mahal gitu ya, nggak seperti engineer Eropa atau Amerika terus ketiga menurut saya ya mereka marketingnya mungkin mas ya mm -hmm. ini barusan saya dengar ceritanya mas Wanto, kaget saya itu untuk Uh, maksudnya kan ini industri garment mas ya, di Jogja, tapi untuk software ERP-nya itu ngambil dari India, bayangkan loh Mas Arya. <laughs> hmm. <laughs> Kalau misalnya kita dengar cerita bank gitu ya pakai core dari India udah biasa ya. Nah, tapi uh, ini bahkan level garment pun sudah dan saya lihat ini mereka bagus banget ya websitenya ya. Serius oh, itu loh Mas Wanto. Hmm. makanya gojek kita kan juga apa ya bikin kantor di sana kan gojek ya yang khusus gojek. untuk apa analitik analitiknya itu malah banyak pakai orang India ya. gojek. kalau analitik bagus mas India mas analitik ya analitik akuntansi sistem hmm. mas nah, pokoknya ya itu persaing ya. banget lah kalau sama orang <laughs> ya. India. Kalau kita lihat juga di Fiverr tahu ya Fiver itu website right. marketplace untuk freelancer-freelancer itu kan kebanyakan orang India, Pakistan, Bangladesh Itu, itu saking hmm. banyaknya. Apa Mas Fiverr ya? Pakai P dia Fiverr, tapi R-nya belakangnya. Fiverr. Fiverr itu oh, iya, iya. kalau kita punya keahlian apa itu bisa nawarin jasa kita di situ nanti seluruh dunia yang nyari jasa istilah Fiverr kenapa karena dia minimal lima dolar bayaran kita gitu. Guys, Mas Hari ada sempat dapat project? Nah, dari belum mas, eh, belum belum rasa punya keahlian Mas. <laughs> apa aja kalian di situ? mau graphic design, programming, oh. analitik dijual di situ semua. Jadi kayaknya juga orang-orang Eropa orang Amerika juga kalau mau cari jasa murah itu ya Cari di Fiverr itu banyak freelancer di situ Bikinin aplikasi Android juga bisa di situ mau apa gitu Mengubah website menjadi aplikasi gitu Murah-murah Jadi freelancer ini ya, ya tapi di situ saingannya orang-orang India itu pinter-pinter juga jadi, jadi sebenarnya bisa jadi sampingan ya Mas Heriol kalau kita punya bisa kalau punya ini, kalian langsung aja tawarin situ di sini kan lima dolar kalau kali 30 puluh aja kan lima kali yeah. tiga puluh gede 5 dolar itu kalau kerjanya simpel ya Mas ya semakin yeah. semakin kompleks kan pasti harganya juga makin mahal oh. bisa dilihatlah lah sebelah sebelah saingannya seberapa harganya kan bisa di bisa main lah. Ya, ya. Terima kasih nih sharingnya Mas Wanto nih. Oke Mas, siap-siap. Terus-terus. Nah ini tinggal nunggu ketua kelas nih. Gimana Mas? Sudah setengah Kurang ya, ya, sih. Sudah waktunya. Silakan kalau mau leave ya. Siap -siap sahur ya. Mungkin kita boleh lift Mas Aryo Mungkin yang stay ya. Sampai ada kategori ya, Nanti saya bilang. <laughs> Pak sudah nungguin satu jam Pak teman-teman Khawatir ini ya kan besok yang sahur gitu ya Iya mm -hmm. kalau mau lift-lift aja udah masuk absen loh. Tolak. Ini yang penting kan instalasi VB6-nya udah aman Kalau ada yang belum aman ya kita diskusikan bareng-bareng lah Berarti yang diminta Pak Andri kan cuma instalasi VB6 ini oke, oke. oke kalau gitu berarti izin pamit ya nih teman-teman ya. Mas Seryo, Mas eee. Iman, Mas Dika Mas Rahmat, Mas oh, Profesor, oh, Mas selamat istirahat, Mas Rai. pamit duluan ya. Tapi, eh, Pak Novi sudah masuk, Pak? Ah, sudah. Mas Baru Novi Andri. Iya, Pak Novi Andri enggak ada dari tadi ini. Oh, udah ada tadi ya. Dari jam 7. Tiang <laughs> buka juga Pak Novi Andri. <laughs> oke oke Mas, ya udah ya Mas. Ya. Gue pamit, pamit. Terima kasih, terima kasih, Mas. Iyo, pamit. ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Mas. Raya terima